Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya di channel Pena Tumpul yang akan selalu memberikan tutorial-tutorial terbaik untuk teman-teman semua Oke, masih di sekitar aplikasi pinjol ya dan kali ini admin akan tutorialin untuk teman-teman semua yaitu cara mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol yang statusnya masih ilegal ya dan aplikasi ini baru saja dirilis pada tanggal 17 Juni 2022 ya, diupdate pada 13 September 2022 dan sudah didownload oleh 100 ribu lebih ya. Aplikasi ini juga menyediakan limit pinjaman dari 500.000 hingga 10 juta rupiah dengan memberikan jangka waktu dari 90 sampai 180 hari ya teman-teman atau 3 sampai 6 bulan. Oke okay, teman-teman seperti biasa bagi teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol yang statusnya masih ilegal Sebaiknya teman-teman terlebih dahulu mengamankan data-data pentingnya yang terdapat di ponsel teman-teman ya Dikarenakan jika teman-teman mengalami galbay atau telat bayar di aplikasi pinjol yang ilegal Itu aplikasi akan melakukan sebar data ya dan terutama yang harus diamankan, yang pertama yaitu daftar kontak teman-teman. Silahkan diamankan terlebih dahulu, dan selanjutnya foto dan video yang terdapat di galeri silahkan diamankan ya, agar data-data kita tidak tersebar luas oleh pihak aplikasi. Dan di sini, admin akan memberikan tips dan trik agar pengajuan pinjaman di aplikasi yang masih ilegal segera di ya. Yang pertama yaitu teman-teman harus pernah melakukan pinjaman di salah satu aplikasi pinjol Yang statusnya sudah resmi terdaftar di OJK ya Dan teman-teman juga tidak pernah galbay atau telat bayar di aplikasi yang sudah resmi Dan selanjutnya teman-teman juga harus sudah mempunyai KTP ya Untuk memberikan data-data pribadi dengan benar yang ketiga, teman-teman harus mempunyai nomor ponsel lebih dari satu ya. Dikarenakan biasanya yang namanya aplikasi pinjol itu memerlukan kontak darurat. Maka di kontak darurat tersebut silahkan teman-teman isi saja nomor telepon milik sendiri. Bu bukan milik orang lain ya, tentunya dengan nomor yang berbeda-beda. Diusahakan jangan pakai nomor yang sama ya. Dan yang keempat teman-teman juga harus mempunyai rekening bank yang atas namanya sesuai atau sama dengan KTP ya teman-teman Oke itulah ya tips dan trik agar pengajuan pinjamannya di ACC Di aplikasi pinjol yang masih ilegal agar proses pengajuan pinjamannya segera di ACC ya teman-teman dan aplikasi ini bernama Teman Uang, ya. Yang belum punya aplikasinya, silahkan download saja di PlayStore. Oke, langsung saja kita buka. Nah, teman-teman, di sini ada izin dari aplikasi, ya. Oke, jika teman-teman sudah yakin, selanjutnya silahkan klik menerima. Silahkan, teman-teman, pilih saat aplikasi digunakan atau hanya kali ini. Selanjutnya, silakan teman-teman masukkan nomor handphone di sini ya. Jika sudah, silakan klik selanjutnya. Selanjutnya, aplikasi akan mengirimi kode verifikasi ya teman-teman. Jika sudah, silakan masukkan di sini ya teman-teman. Oke, di sini silakan teman-teman buat kata sandi ya. Silakan di bawahnya ini masukkan kembali kata sandi. Jika sudah silakan teman-teman klik selanjutnya. Oke teman-teman tampilan menu utamanya seperti ini ya. Di sini jumlah pinjaman anda yaitu sebesar 2 juta rupiah, tenor 91 hari, bunga 0,07 per hari ya. Jumlah yang akan diterima yaitu sebesar satu juta delapan rupiah, bunga plus admin sebesar 126.000 dua ya. puluh jika teman-teman ingin melanjutkan mengajukan pinjaman di aplikasi ini, silakan teman-teman klik cairkan dana ya. Selanjutnya ada otorisasi, silakan dibaca saja. Jika sudah, klik konfirmasi. Dan selanjutnya di sini silakan teman-teman uh, foto KTP ya. Klik untuk foto. Dan di bawahnya ini, atas nama, nomor KTP, tanggal lahir, jenis kelamin, sudah otomatis terdeteksi ya. Jika sudah benar, silakan teman-teman klik selanjutnya. Selanjutnya, silakan teman-teman di sini isi pendidikan, status pernikahan, email, lokasi, silahkan diisi ya. Jika sudah, silakan teman-teman klik selanjutnya. Dan selanjutnya, di sini teman-teman disuruh untuk identifikasi wajah. Ya, silahkan klik mulai identifikasi. Oke, selanjutnya silahkan di sini masukkan kata sandi transaksi. Ya, silahkan diulangi. Dan selanjutnya, di sini silahkan teman-teman isi uh, kontak darurat. Ya, di sini ada kontak keluarga dan kontak lain. Jika sudah selesai, silakan teman-teman klik selanjutnya. Oke, selanjutnya silakan teman-teman di sini isi data pekerjaan ya. Jika sudah selesai, silakan teman-teman klik selanjutnya. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini silakan isi informasi bank ya. Di sini atas nama sudah terdeteksi sesuai KTP. Nama bank silakan dipilih, akun bank silakan diisi ya. Nama terdaftar di rekening bank silahkan diisi juga. Oke teman-teman, untuk informasi bank ini di sini agak gelap ya. Dikarenakan di sini uh, statusnya privasi ya teman-teman. Jika sudah selesai silahkan teman-teman klik konfirmasi. Oke teman-teman, selanjutnya silahkan di sini klik mengajukan permohonan pinjaman ya. Di sini aplikasi memberikan nominal pinjaman sebesar 1 juta ya. Durasi pinjaman di sini hanya 10 hari saja ya teman-teman. Tidak sesuai di menu awal ya. Di sini hanya 10 hari saja, cukup sebentar sekali. Metode pembayaran bayar dana bersama bunga. Biaya jasa transfer empat ribu, biaya transfer enam ribu saja ya teman-teman. Jumlah pada tanggal jatuh tempo yaitu satu juta rupiah. Oke, jika teman-teman sudah yakin, silahkan klik submit ya. Oke, di sini ada bacaan pengajuan Anda telah dikirim. Kami akan menghubungi Anda untuk verifikasi hasil akan diperoleh. Hasil akan diperoleh dalam 1-2 hari kerja. Jika disetujui, Anda akan menerima pesan teks. Limit yang Anda terima tergantung pada hasil verifikasi akhir. Platform tidak menjamin apapun, buka... Buka aplikasi dan tekan ajukan atau cairkan dana untuk menarik pinjaman Anda. Jika Anda tidak mengajukan, pinjaman akan hangus dalam 24 jam. Mohon periksa SMS. Terima kasih atas perhatian Anda. Nah, teman-teman itulah ya cara daftar dan cara mengajukan pinjaman di aplikasi ini. Semoga uh, prosesnya di ACC ya, teman-teman, dikarenakan di sini aplikasi memberitahukan bahwa jangka prosesnya dari satu hingga dua hari kerja cukup lama sekali ya teman-teman Oke selanjutnya silahkan teman-teman kembali ke home ya dan di sini ada bacaan aplikasi anda sedang diproses Oke jika tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa di like share dan subscribe nantikan terus video-video selanjutnya dari admin sampai jumpa kembali terima